apa kabar semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan banyak rezeki Amin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prinsip dan cara kerja mesin diesel 4 tak tapi sebelum kita lanjut baiknya tekan tombol subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya like dan komen di kolom komentar cara kerja mesin diesel 4 tak pada mesin diesel empat tak, katup masuk dan buang, digunakan untuk mengontrol proses pemasukan dan pembuangan gas dengan membuka dan menutup saluran masuk dan buang. Perbedaannya, jika pada motor bensin, udara dan bahan bakar masuk bersama-sama melalui intake manifold dan katup hisap. Sementara di mesin diesel, hanya udara gas saja yang masuk ke ruang bakar melalui saluran masuk dan katup hisap. Perbedaan yang kedua, jika pada mesin bensin, pembakaran diperoleh dari nyala bunga api pada busi pada mesin diesel tidak demikian melainkan dengan panas yang dihasilkan pada saat langkah kompresi udara kemudian baru injektor nozzle menyemprotkan bahan bakar yang sudah diatomisasikan dikabutkan sehingga mudah terjadi pembakaran lalu pada mesin diesel empat tak bahan bakar diinjeksikan oleh injektor nozzle ke dalam silinder yang di dalamnya telah tersedia udara panas yang diakibatkan oleh langkah kompresi. Hal tersebut mengakibatkan bahan bakar terbakar, dan terjadilah pembakaran yang menghasilkan langkah usaha. Udara yang masuk ke dalam silinder tidak diatur, seperti halnya pada mesin bensin. Masuknya udara hanya berdasarkan isapan dari piston, jadi pada mesin diesel. Output mesin diatur atau ditentukan oleh banyaknya bahan bakar yang diinjeksikan. Untuk menentukan besarnya output mesin diesel tergantung dari dua hal, yaitu besarnya tekanan kompresi dan jumlah pada saat penginjeksian bahan bakar. Sedangkan, untuk mesin bensin, output mesin bensin dikontrol oleh katup trole yang ada pada karburator, dengan cara mengatur banyaknya campuran udara dan bensin yang masuk ke dalam silinder untuk menentukan besarnya output mesin bensin. Yang perlu diperhatikan adalah, ada beberapa macam ruang bakar yang ada pada motor diesel, diantaranya, ada mesin diesel yang menggunakan ruang bakar utama, ditambah ruang bakar tambahan, tetapi ada juga mesin diesel yang menggunakan ruang bakar. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bisa bermanfaat buat semuanya.